Selamat pagi Teruna apa kabarnya pada pagi hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kakak mau undang adik-adik untuk bersatu dan bersama. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 6 ayat yang pertama hingga x 11 Sebelum kita membaca, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami ya Bapak. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu ya Bapak. Kiranya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar, Dapat berguna dalam kehidupan kami Bapak Terima kasih Bapak dalam nama anak Yesus Kami berdoa dalam bercap syukur Amin Masmur 6 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11 Doa dalam pergumulan Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi Menurut lagu yang ke-8 Masmur Daud Ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam murkamu Dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarahmu Kasih inilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku kebentar Dan jiwaku pun sangat terkejut Tetapi engkau Tuhan berapa lama lagi Kembalilah pula Tuhan Luputkanlah jiwaku selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati Lesu aku karena mengeluh Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku Mataku mengidap karena sakit hati Rabun karena semua lawanku, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. judul renungan kita pada pagi hari ini adalah lubuk hati yang terdalam. Victor Hugo adalah seorang penyair dan novelis yang hidup dalam zaman pergolakan sosial dan politik di Prancis pada abad ke-19. Hugo sendiri pernah berkata, musik sanggup mengungkapkan apa yang tidak dapat terucapkan dan yang tidak mungkin dibiarkan terpendam. Fakta bahwa kejujuran yang terbuka dan apa adanya ini dimasukkan ke dalam puji-pujian kitab suci yang diilhami roh kudus sungguh memberikan perhiburan kepada kita. Kita diundang untuk membawa ketakutan kita kepada Allah yang menyambut kita ke dalam hadiratnya untuk memberikan penghiburan dan pertolongan kepada kita. Dia menerima kita yang datang dengan ketulusan hati. Musik memampukan kita mengungkapkan perasaan yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Namun baik perasaan itu diungkapkan dalam bentuk nyanyian, doa atau tangisan dalam hati, Allah sanggup menyentuh kita hingga kelubuk hati yang terdalam dan memberi kita damai sejahteranya. Mari kita tutup satu doa kita dengan berdoa. Mari kita besok doa Terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan firmanmu ya Bapak Ya Tuhan, kiranya apa yang kami nyanyikan Apa yang kami sembah Dapat berguna untuk kami dan dapat guna untukmu ya Bapak Terima kasih ya Bapak Kiranya Engkau melancarkan aktivitas kami pada pagi hari ini ya Bapak Dalam nama anakmu Yesus, kami berdoa dan bersyukur Amin Selamat menjalani hari Tuhan Yesus berkati hari adik, -adik.